Muhammad Aqsa Ramadhan Ibnu Amrullah Barakallah Ya bulan sama itu kadi masyamak Allah Bismillah Muhammad Aqsa Ramadhan Ibnu Amrullah Barakallah Wahai anak laki-laki yang mana pada hari ini kami bersama-sama memberi namamu mudah-mudahan nama yang kami berikan ini berkahwin Allah subhanahu wa ta'ala semoga kamu kelak nantinya menjadi anak yang salih taat kepada Allah dan Rasulnya dipanjangkan umurnya dan isyapkan badannya dimudahkan rezekinya. nama engkau kami meresimkan adalah Muhammad Aksara Ramadan bin Amrullah Allah <tik> يا وانا ولي وانا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا